Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fajarahmadi Saya Nurikul Maulana Saya Septian Rusnyadi Kami dari SMK Muhammadiyah Satu Genteng Di sini kami akan menjelaskan ide bisnis yang kami miliki Ide bisnis yang kami miliki adalah Di bidang teknologi Lebih tepatnya Ide bisnis kami menyasar kepada orang yang gemar merawat tanaman namun seringkali lupa untuk melakukan penyiraman. Karena kami membuat alat penyiram tanaman otomatis. Fungsinya tentu saja untuk menyiram tanaman, tapi dengan sistem yang kami buat, alat ini dapat mendeteksi ketika tanaman membutuhkan air atau ketika sensor membaca tanah media tanam mulai kering. Dan kemudian sistem akan otomatis menyalakan pompa yang akan menyiram tanaman itu, kami melihat peluang di era pandemi ini. Banyak masyarakat yang memiliki hobi-hobi baru untuk mengisi waktu juga mengurangi rasa bosan. Dan kami banyak mengamati bahwa seringkali masyarakat yang memiliki hobi tertentu kekurangan waktunya untuk merawat hobi tersebut, salah satunya dalam hobi merawat tanaman. Oleh karena itu, dengan promosi yang bagus dan memanfaatkan cepatnya informasi beredar pada era ini, kami rasa ini adalah peluang yang bagus untuk mengenalkan ide bisnis kami. Dan kami harap... Ide bisnis kami ke depannya dapat berkembang dan menjumpai kesuksesan. Banyuwangi merupakan kabupaten yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di bidang pertanian, air menjadi sumber daya alam yang penting. Karena air sangatlah dibutuhkan bagi tanaman. Melihat peluang ini, kami harap ide bisnis kami untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis dapat berdampak bagi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Karena dengan penyiraman yang tepat, tanaman akan dapat tumbuh lebih baik dan tentu juga akan mendapatkan hasil yang baik ketika masa panen tiba Terima kasih setelah dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh